Kita mulai dengan tutorial yang pertama, yakni menyiapkan dulu database beserta web servicenya. Oke, okay. database tentu saja kita menggunakan SQL, ya, MySQL, dan web servicenya kita menggunakan PHP. Oke, okay. di sini kita akan membuat database baru, atau Anda bisa pakai database yang sudah ada, ya, kita akan menggunakan localhost yang kita beri nama database-nya nanti PMN, kemudian kita bikin tabel produk isinya sama seperti product service, ya, pada materi sebelumnya, ya, atau Anda bisa menjalankan SQL di halaman slide berikut ini, nah ini sebenarnya saya sudah kopikan di ULS ya, di sini, ya, di BViddle kalau Anda buka webnya Anda akan mendapatkan um, kode atau program SQL yang bisa Anda copy paste ke halaman ke PHP Anda jadi di sini kita di localhost php pertama-tama kita buat database-nya dulu PMN ya kita klik create ya tentu saja belum ada tabel sama sekali dan kita tunggu db videonya jalan oke okay. di sini kita ambil create table-nya dulu copy control C lalu kita masuk ke SQL di sini kemudian kita paste ya create table produk kalau Anda lihat view field field-nya menggunakan field yang sama persis dengan tabel produk, data produk eri yang kita pernah bikin di pertemuan sebelumnya. Kita go, maka muncul tabel produk ya, kosongan masihan. Kita isi dengan uh, query berikut ini. Anda copy paste ya insert intunya. Kita jalankan di SQL-nya, Control V, tekan go. Nah. Kemudian kita bisa lihat produknya sekarang memiliki Um, apa namanya ini uh, data ya data yang identik dengan yang pernah anda bikin oke okay. oke okay, selanjutnya kita membuat web service drana menggunakan file php biasa ini saya akan kopas, ya kemudian saya masuk ke visual studio code tekan control n lalu tekan Ctrl s ya untuk menyimpan dan tentunya saya akan simpan di folder XMPP saya ya, di as, di c, htdocs dan saya simpan di hmp atau hybrid mp ya sebenarnya, hmp ya. cari pelotakan yang pas gitu ya tempat Anda menyimpan web service sebelum-sebelumnya ya kita dan beri nama dengan produk php, benar. saya cek dulu ya, products.php oke, okay. save, kemudian ctrl v, nah um, di line kedua ada header access ctrl origin, ini digunakan untuk memperbolehkan siapapun bisa akses bintang itu artinya all ya siapapun boleh akses php ini, oke okay. Uh, maksudnya tidak melalui port 80, tidak melalui browser, tapi melalui cara lain. silahkan akses begitu ya. Tapi pada real case, in the real world, jangan pakai bintangnya. Anda harus batasi domain tertentu atau IP address tertentu. Kemudian kita bikin connection menggunakan uh, new mysqli, disimpan koneksinya dalam sebuah variable c dan uh, localhost, ini ada username, passwordnya kosong di tempat saya dan nama database-nya adalah pmn Oke, okay, kita lakukan select all from products, order by id, ya. Kemudian hasilnya kita simpan di dalam um, variable ps, ya. Kemudian kita running query-nya, kita fetch asok. Kalau nggak mau pakai fetch asok, Anda bisa pakai fetch object, ya. Kemudian untuk fetch asok sendiri, cara akses obj yang ada di sini adalah menggunakan array. Kurung siku, ya. Kurung siku seperti ini, oke. Okay. Kurung siku, nah. Dan data-data ini kita simpan ke dalam PS, di mana karena produknya lebih dari satu, maka di sini Anda bisa lihat kita menggunakan array 2 dimensi. Dimensi pertama, ini adalah iterasinya, nomor indeksnya, 0, 1, 2, di, sorry. i ini berjalan dari 0 sampai jumlah datanya. Anda lihat ada I++ di sini. Dan di masing-masing array 1 dimensi ini akan ada dimensi kedua yang menyimpan Informasi dari produk tersebut ya. Jadi dolar i ke 0, produk Oppo begitu ya. Dolar i ke 1, itu produk yang lain dan seterusnya. Hasilnya, RPS ini kita JSON encodekan ke layar. Nah, ini disimpan dulu. Sekarang saatnya kita coba localhost um, uh, HMP products PHP. Nah, Anda akan berhasil melihat ya, jika sukses Anda lihat data json seperti ini, Ctrl C saya blok semua. Lalu kita bisa menggunakan json viewer stack.hu untuk memvisualisasikan um, ini string json yang kita miliki uh, dengan lebih lebih jelas ya. Oke, okay. Ctrl V. Kita klik viewer dan Anda akan mendapatkan visualisasi yang lebih jelas ya. Jadi Anda bisa lihat pertama ada array json dan di masing-masing indeksnya adalah objek, ya, ini adalah objek, objek, objek, dan seterusnya, oke. Okay.